Oh iya Masih apa <laughs> Bujang Pokoknya Satu kali akan mendirikan abonnya untuk menengahkan anak-anak di depan ya jombang semua itu jombang-jombang jombang dan jombang-jombang Mereka tahu di super. Terima kasih. Ya da ta'arifu Muhammadan